Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, di dimadapun kalian berada Jumpa kembali bersama bimbing di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini kita akan melihat ekspresi Ayu Ting Ting yang sangat kaget ketika melihat struk pembayaran dari perawatannya mencapai 130 juta rupiah. Dari Happy Gallery 25 aja 130 juta nangis di pojokan ini yang mau ngelamar tapi orang kaya ya orang kaya nih apa aja bisa dilakukan dengan nilai dan nominal 130 juta wah wah wah mau diapain lagi nih mukanya ya udah kinclong banget nih Harga muka Ayu Ting Ting luar biasa Dan belum lagi ditambah dengan perawatan Ayah Rojak Dan juga mom Ayu Ting Ting Wah Ayu Ting Ting aja 130 juta Ya apalagi ditambah dengan Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum Berapa juta tuh pemirsa? Berapa juta nih ya kocek yang harus dikeluarkan oleh Ayu Ting Ting Untuk melakukan perawatan dan palsinya untuk penyedakan kedua orang tuanya tapi dengan itu Ayu Ting Ting rezekinya selalu dilancarkan pemirsa karena Ayu selalu satukan keluarga dan memberikan kebahagiaan nih untuk ayah serta bunda tercintanya 130 juta mah nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kebahagiaan kedua orang tuanya. Dan berita selanjutnya, meninggalkan kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga ekspresi kagetnya ketika melihat nilai yang sangat fantastis. Di sini kita juga akan melihat nilai-nilai fantastis yang ada di pakaian Ayu Ting Ting yang sering melihat Ayu Ting Ting di Broaddisk TV. Part satu harga dan merek outfit Ayu Tingting di beronis TV yang sering lihat dan nonton Ayu Tingting pastinya tahu ya wajah dan juga baju-baju yang sering digunakan oleh Ayu Tingting ternyata nilainya mencapai jutaan rupiah pemirsa wah wah geleng geleng kepala nih mini ya karena setiap hari Ayu Tingting berpenampilan serba baru dan ternyata harganya luar biasa pemirsa untuk kita cuma bisa melihat dan juga meloga aja nih ya untuk untuknya kesekian kalinya beberapa outfit ayu tinting di acara brownies tv yang setiap harinya ada outfit-outfit terbaru ini ternyata memiliki nilai yang fantastis mulai dari 18 juta pembelajuta ribu outfit atasan nih pemirsa dan yang baju merah ini bernilai 699 ribu yang ini empat belas juta seratus wah yang ini lima juta sembilan sedangkan yang baju ini dua ratus pemirsa wah yang ini 925.000 sembilan outfit outfit yang sangat luar biasa ya untuk ayu tinting. Outfit yang selalu digunakan berbeda di setiap kesempatan. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya. IT Tinting selalu hadir menemani kita setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di brownies TV. Pastinya dengan penampilan-penampilan yang baru, yang selalu trending ya pemirsa. Oke okay, sahabat semua. Oke okay, sahabat semua, itulah beberapa outfit yang digunakan oleh IT Tinting yang harganya mencapai bahkan jutaan rupiah tapi dengan itu nggak apa-apa ya karena itu tinggal tampil cantik dan jangan membuat suami informasi selanjutnya juga yang tak kalah menarik dimana Ayu Ting mendapatkan viewers yang sangat luar biasa banyak pemirsa gara-gara Ayu Ting Ting memajang posting fotonya bersama dengan Boy William sontak saja akun Instagram Ayu Ting dan juga Boy William dibanjiri komentar oleh beberapa artis bahkan netizen ikut Nimbro karena caption yang dituliskan oleh Ayu Ting membuat kita semua baper dan salah Ayu dan juga Boy membuat geger warganet Karena kedekatannya Semakin hari semakin lengket nih Pemirsa terbukti di mana Ayu memposting fotonya bersama Boy William Dan langsung melejit nih Like-nya sampai 1 juta dalam satu hari, dan banyak sekali para artis nimbrung di sini, pemirsa mendoakan Ayu dan juga Boy agar segera bersama. Mulai dari Luna Maya juga mengucapkan, "Aku sih, yes, iya, Boy William memberikan jawaban hehehe." juga di sana ada Ivan Gunawan, Boy Buruan, dong nikahin aku. Doa terbaik, tulis dari Boy William yang mengaminkan doa dari Ivan Gunawan yang memang memang memberikan doa terbaik untuk Ayu dan juga Boy. doa doa terbaik itu pun muncul dan juga bertebaran dari Billy Sky, Fitri, Kak Lina, dinar candy Cut Ari, Cut Tari, Ion Hartono, dan juga Ari Tanu. Kemudian juga ada Bupak Castelo, mengucapkan dan juga berikan doa nih agar Ayu dan juga Boy berjodoh nih. Dari iyancah, habis dicat rambut seger banget, kok itu muka dilihatnya jadi pengen kasih kiss. Kiss haha, <tuk> warna rambut sekarang udah kapelan next apalagi yang dibuat couple nih pemirsa. Informasi ini dilansir langsung nih dari Mbak Ida, kampus Terlangganan, Ayu di salon Peter Serra. Inilah hasil dari kapulan tersebut: warna rambut Ayu dan juga Boy. Mempunyai warna rambut yang seramai serasi banget ya, dengan bajunya. Dan dilanjut nih, dengan pertemuan keluarga oleh Boy dan juga Bunda serta adik tercintanya. Sepertinya ada rapat penting nih. Wah, ada rapat penting apa nih ya? Apakah membicarakan tentang hubungan Ayu dan juga Boy? Kita akan melihat nih kelanjutan cerita dari Tom dan Jerry selanjutnya yang pastinya selalu mimin sajikan untuk sahabat Oke sahabat semua ini tuh beberapa informasi yang dapat mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah Jangan lupa dukung terus Ayu Ting Ting Dan juga saksikan terus ya beberapa kegiatan sehari-harinya yang selalu juga untuk sahabat semua di rumah Bagi sahabat selalu dukung mimin dan selalu berikan like, komen, atau subscribe-nya agar channel Selalu berkembang dan selalu semangat memberikan informasi-informasi untuk sahabat semua di Roi Oke, okay, selamat, selamat, selamat beraktivitas pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baby, Is she right. is she like scared of everything? What? Your mom like scared of everything? Right? Yeah <laughs> Everything. <laughs> Even eggs. Even eggs. Scared. scared. Not of ants. scared, but like if there is a rat egg and a right. coral no. Right. Yeah. Right. But it's coral orange, no. But you should go to the one in Paris, yeah. Yeah, it's so fun. Yeah, it's so fun. Yeah, and you're not Disneyland.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 Emang <gadulah> ngerti <tuk> <tuk> Ya Udah lu ngerti Kemarin rame ya Bon ini ya, tulis tangan ya Gak apa, -apa sih tulis tangan, yang penting kan hasilnya ya, nggak, nggak pengaruh Berapa ini? Maaf nih sebelumnya ya Nih, kan kita mau kerja buru-buru Iya kan? Masih ada ayah ibu nggak ada? Kasih <tuk> <tuk> Masih aja Lu lihat, ya, segini Ya, ayo mau bayar bunda <tuk> Wow! <tuk> Terus kalau gua nggak mau bayar, muka gua udah begini lu mau keluarin aja Satuin <tuk> <tuk> <tuk> aja bonnya sama ayah, sama ibu Ya? Kalau dia nggak mau bayar, ga boleh nggak usah pulang dia Iya, ga usah pulang Gimana ya? Gila, mahal juga muka <tuk> Oh my God, ya? ga! ada bye! -bye lanjutkan gerak ini ya kasbon dulu ya iya boleh lah pay <laughs>